Terjemah kumpulan hadis, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk harian. Seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait Islam yang baik, maka beliau menjawab, "Kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal." Hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ridho Allah itu di dalam ridhonya orang tua, dan ketidakridoan Allah itu di dalam ketidakridoan orang tua. Hadis Riwayat oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tirmidzi dari Sahabat Abdullah bin Amr rodyah allahu anhu. Berbuat baiklah kepada orang tua-orang tua kalian maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian, dan jagalah diri kalian, dari zina, maka istri-istri kalian akan terjaga, dari Zina, hadis riwayat Imam At-Tabarani dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu Anhumah. Tangan Rasulullah SAW yang kanan, digunakan untuk bersuci dan makan, sedangkan tangan sebelah kiri untuk buang air dan segala hal yang kotor, hadis riwayat Abu Daud. Siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu maka dia termasuk fisabilillah sampai ia pulang. Hadis Riwayat Tirmizi, menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim. Hadis Riwayat Ibnu Majah nomor 224, dari Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu Anhu, disahikan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'ish Sagir nomor 3913. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia maka terputuslah, pahala, amalnya. Kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya, hadis riwayat Muslim, sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah adalah mereka yang memulai salam, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Jika seseorang keluar dari rumahnya lalu membaca, Zikir, bismillahitawakaltu alaulohi, walahaulah walaku watailabilah, dengan nama Allah, aku berserah diri kepadanya, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya, maka malaikat akan berkata kepadanya, Sungguh, kamu telah diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Dicukupkan, dalam segala keperluanmu, dan dijaga, dari semua keburukan, sehingga setan-setan pun tidak bisa mendekatinya dan setan yang lain berkata kepada temannya bagaimana mungkin kamu bisa mencelakakan seorang yang telah diberi petunjuk dicukupkan dan dijaga oleh Allah taala hadis riwayat tirmidzi nomor 3426 tutur kata yang baik adalah sedekah abu hurairah radhiyallahu anhu Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Hendaklah dia berkata yang baik atau diam. (Hadis Riwayat Bukhari) Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. (Hadis Riwayat Tirmidzi: Barang siapa tidak menyayangi, maka tidak disayangi). (Hadis Riwayat Bukhari) Sesungguhnya kita dilarang menampakkan aurat kita. (Hadis Riwayat Imam Ahmad) Jika di antara kalian marah maka hendaklah ia diam, hadis riwayat Imam Ahmad. Muslim itu bersaudara bagi Muslim yang lainnya, jangan menzaliminya dan jangan memasrahkannya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang dari kalian berbisik tanpa menyertakan orang ketiga, sebab hal itu akan membuatnya sedih, hadis riwayat Ibnu Majah sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah menghormati seorang Muslim yang beruban, sudah tua, pembawa Al-Quran yang tidak berlebih-lebihan padanya, dengan melampaui batas, dan tidak menjauh, dari mengamalkan, Al-Quran tersebut, serta memuliakan penguasa yang adil, hadis riwayat Abu Dawud. Hendaklah kalian menjauhi duduk-duduk di pinggir jalan, para sahabat berkata, kami tidak dapat meninggalkannya, karena merupakan tempat kami untuk bercakap-cakap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Jika kalian enggan meninggalkan bermajelis di jalan, maka berilah hak jalan." Sahabat bertanya, "Apakah hak jalan itu?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Menundukkan pandangan, menghilangkan gangguan, menjawab salam, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran." Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya, hadis Riwayat Bukhari.